Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa lihi wa sahbihi ajuma'in Amma ba'du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 Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan Yang dalam pengamalannya sangatlah mudah sekali Amalan ini sering sekali kita membacanya Akan tetapi tidak banyak orang yang tahu akan kampuhan dari amalan ini karena amalan ini, apabila diamalkan khusus ditujukan untuk seseorang yang Anda sukai, maka orang tersebut akan luluh, cinta, dan rindu terhadap Anda. Adapun tata cara dan amalannya, silakan Anda simak terus video ini sampai selesai. Namun, sebelum lanjut,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 Ketakkanlah tangan Anda di dada. Setelah itu, bacalah surat Al-Fatihah sambil Anda usap-usap dada tersebut dengan niatan, semoga Allah menyampaikan rasa Anda terhadap orang yang Anda inginkan. Anda baca amalan surat Al-Fatihah ini setiap selesai mengerjakan surat fardu sebanyak 33 kali dengan yakin. Sambil Anda sebutkan namanya dan Anda membayangkan wajahnya Insya Allah jika Anda yakin dan khusyuk dalam mengamalkannya Rasa rindu dan cinta Anda akan disampaikan terhadap orang yang Anda maksud Sehingga orang tersebut ingin akan selalu terbayang-bayang akan wajah Anda Cinta terhadap Anda serta luluh hatinya kepada Anda Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh